Ya, selamat malam, selamat berjumpa dalam serial pelajaran yang saya berikan nama serialnya itu Marriage Healing, bagian dari Relationship Healing atau pemulihan relasi. Pemulihan relasi itu bagian dari pola hidup sehat. Di dalam pola hidup sehat ada olah nafas. Saya tidak memang... Men mengkhususkan dalam olah nafas karena terus terang ya dalam olah nafas saya junior ya kalau mau senior ya mas gunggung olah nafas ritme kalau saya kayak sekolah dasar ya olah nafas nah mas gunggung sekolah lanjutan sehingga sangat didetailkan mengenai ritme-ritme nafasnya dan dari awal saya set namanya pola hidup sehat karena berdasarkan pelajaran yang saya pelajari dalam Konsep mengenai functional medicine atau kesembuhan holistik, kalau di luar negeri, functional medicine untuk sembuh itu ya orang bisa sembuh dari makanan yang sehat, tapi makanan yang sehat nggak jadi obat. Kalau metabolismenya jelek, metabolisme diperbaiki, bisa lewat olah nafas, lewat deep sleep, tapi sering kacau lagi, kacau lagi karena kacauannya relasi. Nah, relasi yang paling dekat ya sebenarnya paling dekat dan paling panjang ya itu kan pernikahan. Kita punya anak, anak kita usia 25, 30 menikah berarti 30 tahun tuh sama anak. Belum kalau kuliahnya udah di luar kota ya paling hanya 20 tahun sama kita. Nanti anaknya pergi sekolah, anaknya pergi kuliah, anaknya menikah, ya kita balik lagi loh kita balik lagi sama suami istri jadi sering saya bilang sama bapak ibu itu baik-baik sampai sebelahnya nanti ujung-ujungnya kita coba dia lagi sampai salah satu mati ya bahkan ada kalau yang orang menderita pernikahannya kan aduh kapan pasakannya mati bisa kawin lagi masalahnya kan dia nggak mati-mati <tik> dia agak mati, mati kayak setan, bagus tidur lihat setan, mau tidur lihat setan, makanya pak sekarang saya pisah kamar pak keluar kamar lihat setan gitu <tik> ya. Kalau pernikahannya enggak bahagia, dan kalau pernikahannya bahagia, nah itu dia itu sumber kesehatan kebahagiaan. Gimana kadang-kadang mau sembuh enggak kabur-kabur lagi gitu ya menderitanya juga bisa banyak yang stresnya itu gara-gara pasangan, sehingga gara-gara stres itu hormon kacau, hormon kacau, imun kacau, imun kacau, jadi otoimun, imun kacau, natural killer cell-nya nggak bekerja, jadi mium, kista, kanker, dan seterusnya. Makanya John Kabat zinn membangun sebuah pelajaran yang namanya MBSR, MBCT, ya intinya adalah bagaimana mengendalikan stres stres yang terkendali dan sengaja bikin tabah, bikin kuat. Tapi kalau tak terkendali bikin rusak. Kita bikin stres pada otot, latihan otot sengaja terkendali, ototnya membesar. Tapi kalau stresnya terus-menerus malah ototnya mengecil. Sama juga dengan hidup ini, maka itulah kenapa dalam konsep pola hidup sehat itu pelajarannya jadi banyak banget ya. Ya. Tergantung masing-masing mau ikut yang mana saja gitu ya. Tapi kalau mau namanya kesehatan holistik, sehat tanpa obat ya emang semuanya harus diobati termasuk relasi. Dan relasi itu tadi sama anak 20 30 tahun. Anak kuliah udah jarang ketemu, anak menikah udah keluarga sendiri. Balik-balik lagi suami istri, suami istri. Kalau suami istri saling menerima, saling mencintai, yang satu sakit, satu merawat, kayaknya kok sembuhnya cepat gitu ya. Bahkan mungkin malah nggak sempat sakit pernah saya ditanya Pak, bapak pernah ke rumah sakit? pernah saya nganter. <laughs> nganter. Saya dari tahun 82 ya, sejak saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan saya belum pernah di rumah sakit sebagai pasien gitu. Bisa dibayangin prestasi kesehatan saya kan cukup bagus ya. Dari tahun 82, ya, 82 berarti udah hampir 40 tahun. Saya dari tahun 82 saya belum pernah masuk rumah sakit sebagai pasien. Jadi dari dulu pun memang saya orangnya sehat tapi ketika nah, makan ngawur ya kena diabetes juga tapi sebenarnya saya 82 itu toh sejarah hidup di mana sebelumnya saya penyakitan bengkak paru-paru alergi mata silindris pakai kacamata 82 saya mengalami tonggak sejarah yang sering masuk saya masukkan dalam modul yang namanya soul healing and miracle kesembuhan karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan tapi itu saya masukkan di modul 17 ya yang terakhir aja karena agak susah mengemasnya dalam konsep lintas agama walaupun sekarang sudah beberapa kali sesi berani ya mengemas secara umum nah sekarang kita bicara relasi relasi suami istri sekarang kita akan lanjutkan ini sebenarnya sesi yang kelima dalam konsep pernikahan tapi sesi yang kedua dalam serial manajemen konflik saya ulang sekilas saja dengan sangat cepat yang sesi satu, ya hanya untuk diputarkan, ditunjukkan slide-nya. Jadi kita sudah bias bahas sebelumnya mengenai mengatasi konflik pernikahan, di mana orang menikah banyak yang merasa bukan jodoh, ada masalah, tidak seperti harapannya, karena otaknya yang berbeda. Ini otaknya perempuan, ini otaknya laki-laki yang kita bahas dalam sesi sebelumnya. Ini daftar perbedaan pria-wanita yang begini banyak, maka solusinya adalah menikah menjadi satu dan bukan menjadi sama. Untuk apa menjadi satu? Untuk saling melengkapi, karena ternyata kelemahan pasangan itu kekuatan kita. Kalau kita saling melengkapi, maka masalah perbedaan, paling tidak untuk sementara kita bisa kurangi menjadi sumber konflik. Bahkan kita mengambil sebuah keputusan, berbeda itu imbang, berbeda itu lengkap, berbeda itu indah, Nah, Sebenarnya mengenai perbedaan itu lengkap, indah, dan imbang, ini kita pernah bahas dalam tiga sesi. Ya. Dan yang baru saja saya pos ulang di WA grup linknya modul 1, 2, 3, itu membahas perbedaan ini dalam tiga sesi. Lalu yang keempat, jadi sekarang ini saya yang kelima, ya. yang keempat kita kemarin bahas mulai manajemen konflik. Tapi waktu kita bahas manajemen konflik, kita ulang lagi mengenai perbedaan. Nah maka kesimpulan bagian yang pertama dari manajemen konflik kemarin supaya perbedaan tidak menjadi konflik maka mindsetnya konsepnya yang kita rubah bahwa menikah tidak untuk menjadi satu tapi menikah untuk menjadi sama tetapi kalau pasangan itu bahagia makin lama akan makin serupa kalau ada lihat foto saya aja coba saya jawa istri Tiongwa, tapi lama lama jadi kayak mirip banyak orang yang bilang pak senyumnya mirip lucunya mirip awalnya istri saya termasuk cukup serius Ya, tipe kalem, tipe tenang, tapi lama-lama kami masih makin serupa. Pakai bajunya yang makin serupa, suka-suka yang agak mirip-mirip gitu ya. Nah, sekarang kita masuk bagian kedua dari manajemen konflik. Apa sih yang menjadi sumber konflik? Ya. Yang cukup banyak bahkan kalau tidak diakui pun sebenarnya itu sumbernya yaitu seks. Ketika orang, sebagai suami istri, mulai bosan, mulai jenuh, mulai muak, mulai nek, dipegang pun rasanya risih. Gitu ya, kalau waktu pacaran dulu, duduk berdua, kaki ketemu kaki, tangan ketemu tangan, kayaknya greng gitu ya. Begitu menikah, dipegang suami, dibelok suami, jangan peluk-peluk, jangan peluk-peluk. Ada bapak-bapak ke airport, ke toko buku, baca buku. Emang ya, bukunya agak porno, tapi bukan buku porno sebenarnya. Ya buku porno lah gitu ya. Tapi nggak ada gambar-gambarnya maksudnya ya. Itu buku pernikahan di rak-raknya ya, di Gramedia pun ada gitu ya. Judulnya cukup menantang gitu ya. 7 titik erotis wanita. Wah, 5 jurus membuat wanita bergairah gitu ya. Wah, lagi-lagi dengar baca kayak buku begitu kayak dapat pewahyuan, mulutnya senyum-senyum, matanya berbinar-binar, ih dapat jurus baru gitu ya. Kalau pulang ke rumah dipraktekkan. Jurus pertama harus bergaya mesra. Peluk istri, pegang kalau kemal gandeng tangan istri begitu dipeluk. Jangan peluk-peluk. Sudah gagal di langkah pertama pak jarod ini gimana nih katanya wanita itu kulitnya empat kali lebih sensitif daripada pria katanya wanita suka kemesraan katanya wanita suka dipeluk lah ini saya baru peluk aja jangan peluk peluk jangan peluk peluk apakah istri saya wanita yang salah dna salah genetik atau atau emang dia frigid kenapa seperti itu nah nanti kita akan jelaskan sebenarnya dia dia nggak bukan nggak ada masalah apa apa Masalahnya nah, adalah ada memori. Kalau kalau dokter Mark Goulston, ya ada dokter namanya Mark Goulston, menulis buku The Sex Secret of a Lasting Relationship. Bahkan dia menyebutnya namanya memori bawah kulit. Nanti saya singgung lagi ya. Tapi de facto banyak berantem suami berantem itu karena sebenarnya ada masalah yang akarnya pernikahannya tidak bahagia. Ketika pernikahnya tidak bahagia, maka menjadi bad mood di kantor gampang marah, ke anak-anak buah gampang marah, emosian, ya laki-laki kita kurang-kurang seks, kurang bercinta, maka ya hormon kortisolnya naik terus. Hormon dopamin yang gak ada, dopamin itu hormon kalau orang terangsang, oksitosin kalau cinta kasih, melatonin kalau diterima apa adanya, gak ditolak, berantem ya, makanya kortisolnya banyak, kortisol banyak, gula gimana mau turun? Bahkan kortisol ini memicu marah marah marah marah itu hormon stres hormon marah banyak orang Pak kok Pak Jarot itu ketawa-ketawa terus itu ya karena jatahnya cukup <laughs> ada bapak-bapak e, ada ibu-ibu bilang sama suaminya lihat tuh Pak kamu tuh kayak Pak Jarot senyum-senyum gitu ya jangan marah melulu gitu Loh, ibunya cari istri saya Bu apa sih rahasia aja Pak Jarot itu hampir nggak pernah marah, karena anak saya usia 30 tahun, waktu dia usia 28, dia mau nikah. Sebelum anak saya menikah, tanya istri saya, Papa Memah pernah berantem nggak sih? Aku kan mau nikah nih, pengen tahu aja. gitu ya Kenapa nanya begitu? ya Aku nggak pernah lihat kata anak saya. Jadi anak saya nggak ngeliat kita berantem ketika dia usianya di 28 tahun. Lalu ibu-ibu yang, yang penasaran eh, dengar cerita bahwa Istrinya nggak pernah dimarahi Pak Jarot, cari istri saya bu apa sih rahasia Pak Jarot nggak pernah marah istri saya bilang jatahnya cukup <laughs> jadi bapak-bapak ibu-ibu -bapak, eh, atau juga bapak-bapak kalau bisa ada yang ikut sih pak baik-baik buat senjata jadi kalau istrinya tanya, kok kamu tuh jangan marah-marah kayak Pak Jarot. itu <laughs> coba aja ya Pak Jarot itu jatahnya cukup. <laughs> Karena laki-laki terangsang, dia keluar dopamin. Ketika dia bercinta, dia ada oksitosin. Dia merasa diterima karena bercinta, dia ada ada melatonin. Jadi melatonin, oksitosin, terangsang dopamin, tiga hormon ini cukup untuk menghilangkan kortisol. Banyak orang diabet itu punya masalah gimana menghilangkan kortisol. Kortisol itu kalau secara autonomic, nervous system, ketika simpatik nya ketinggian. Sehingga harus olah nafas, tarik 10 detik, uang pelan-pelan 20 detik tuh sampai ngedem, sampai tahan nafas susahnya minta ampun padahal itu ndak usah gitu ya nggak usah aja nggak nafas sering-sering bercinta tapi yang cintanya itu rasa seks ya sering-sering seks yang rasanya cinta udah gula langsung turun aja pokoknya malam ini bercinta besok pagi tes gula darah gitu ya gulanya turun aja kenapa kortisolnya langsung hilang ya kortisol langsung hilang waktu anda terangsang itu dopamin anda cinta kasih itu oksitosin. Udah kortisol langsung hilang aja udah. Itu parasimpatik tone langsung jung gitu ya. Maka dulu saya enggak pakai olah nafas pun lepas obat insulin 8 9 tahun begitu mulai bangkrut gulanya naik lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Awal atau dasar dasar dasar berantem relasi. Ya ini mana ayam mana telur ya? Karena relasinya rusak maka enggak seks. Karena nggak seks, maka relasinya rusak. Jadi, ya mau ditarik awalnya yang mana, ya harus jujur sih, awalnya relasi. Nggak saling menerima, nggak saling perhatikan, lalu istrinya terluka, nggak mau seks, lakinya nggak dikasih seks, tambah marah, kortisol makin naik, jadi ngamuan, jadi makin kayak setan, udah. Lama-lama ya gimana habis dimarahin, maksudnya diajak seks. yang Nggak mau lah, bosen lah. Makanya kita perlu selesaikan masalah ini. Yang mungkin tabu dibicarakan di Indonesia ini, kalau saya udah nggak punya rasa tabu lagi. Bagi saya tuh masalah ya masalah harus diselesaikan. Maka di kalangan manapun juga, termasuk di gereja, di Kristen, kalau saya diundang mengenai marriage healing, ya bahas oral seks, bahas on, bahas, onani, bahas gimana pak caranya satu menit jadi tiga menit, jadi tiga puluh menit, saya bahas secara terbuka. Demikian juga kalau teman-teman nanti mau ikut yang modul kesembuhan prostat dan seksual, yang kem kebugaran seksual dan kesehatan prostat yang Anda Pak Ruyani dan Mas Gunggung, nanti saya akan bahas lebih berani terbuka lagi, apalagi yang ikut khusus couples. Oke, sekarang, gimana punya kehidupan seks yang sehat? Saya nulis buku judulnya Selingkuh dan Seks, ini buku yang saya tulis, yang di paling bawah ini ya. Kadang-kadang ada masalah yang tidak berantem, ya suami istri itu rukun seperti kakak adik, tapi tidak seperti suami istri. Jadi ada keluarga yang memang suami istri itu kayak kayak setan yang menikah gitu ya berantem, cakar-cakaran saling melukai, saling menghabiskan uangnya, begitu ketemu orang lain pasangannya dijelek-jelekin gitu ya. Tapi ada juga yang namanya kelompok agama ya, Kristennya sungguh-sungguh di gereja pelayanan gitu ya, jadi suami istri nggak berantem ya, rukun, saling menolong, sopan, pergi bareng, mancing bareng, renang bareng, tapi nggak pernah seks. Jadi udah bertahun-tahun nggak seks. Jadi ini suami istri tapi kayak kakak adik. Ya menurut saya ini nggak normal juga, nggak sehat juga, karena hubungan suami istri itu yang menjadi khususnya diantaranya ya hubungan suami namanya suami istri, ya, hubungan suami istri. Kalau Bapak bilang, "Mah, buatin kopi ya, Ibu lagi dandan, lagi make up, lagi ngapain ya, panggil pembantu aja, suruh bikin kopi ya, nggak masalah." Bapak bilang, "Mah, itu anak itu lagi bikin PR, tolong ditemenin. ya, Ibu panggil guru les aja, nggak apa-apa." Tapi, kalau Bapak ngajak nge-sex itu kan, Ibu nggak bisa panggil pembantu itu ya, boleh <laughs> jangan. Kenapa jangan? Kalau Ibu kasih pembantu suami, mau juga, Ibu yang kaget gitu kan. Jadi, seks itu maksudnya tidak terwakilkan. Dan itulah keudikan suami istri yang harusnya dilakukan antara suami dan istri. Nggak peduli ya kan saya sudah menopause pak, saya 60 tahun, istri 58. Memang istri saya belum menopause. Jujur ya, bukan blablaan ya. Kami masih melakukannya seminggu sekali atau dua kali, lebih banyak dua kali daripada sekali Karena menopause itu kan hanya berhentinya sel telur. Selama ibu cinta suami, ibu sayang suami, maka hormon progesteronnya cukup, laki-laki testosteronnya cukup. Eh, tes, laki-laki testosteron wanita progesteron kalau wanita estrogen harus imbang kebanyakan mana kanker payudara kekurangan jadi frigid. Nah, harus imbangkan hormonnya kekurangan masalah kelebihan masalah nah apa yang menyeimbangkan hormon rasa perasaan rasa apa ya kita harus punya rasa damai sejahtera sukacita kasih harus ada rasa sayang salah satu rasa hilang hormon kacau maka kita harus olah rasa. Kalau Chunghapat sih bilang, MBSR is not about breathing. Nafas hanya hanya untuk trigger saja. Bahkan nafasnya biasa saja, rasa lebih penting gitu ya. Saya saya saya demen banget sama pelajaran itu gitu ya. Nah kita lanjutkan lagi. Jadi pernikahan juga tidak boleh rukun seperti kakak adik, tapi nggak seperti suami istri. Karena kecil atau besar itu tetap akar masalah. Ya, tetap akar masalah. Misalnya ibunya, tapi saya nggak apa-apa pak, saya 6 bulan nggak seks nggak masalah, setahun aja nggak masalah. Ya ibu nggak masalah, bapaknya bermasalah. Bapaknya bermasalah jadi jadi important beneran, ya atau malah terus sibuk onani, sibuk masturbasi. Karena kalau ibu diajak nggak mau nggak mau ya dia onani aja tiap hari. Nah onani kalau bagi saya kan najis atau cemar. Belum lagi ya akhirnya suami istri nggak kayak suami istri. Ya masih mending kalau onani masturbasi. Kalau selingkuh, nah membawa pada masalah berikutnya, masalah relasi yang lebih gawat. Jadi mungkin awalnya hanya seperti kakak adik, tapi diam-diam ternyata suaminya tadi yang nggak pernah ngajak seks tadi, seksnya sama Joko, sama Amir, sama Budi. Ah dia genggik kan lemah lembut, kayak orangnya baik banget begitu ya nggak maco gitu ya. Tapi tunggu dulu, kalau nggak maco betul-betul karena dia penguasaan diri lemah lembut nggak masalah. Tapi terus ada penyimpangan yang muncul belakangan, yang baru sekian belas tahun kemudian, baru ketahuan tadi. Itulah yang banyak terjadi di hari-hari ini. Apa sih sumber penolakan seksual dalam hubungan suami istri? Penolakan itu ya karena ibunya nggak mood, atau bapaknya nggak minat, bahkan bapaknya nggak bisa ejakulasi, nggak bisa terangsang, dan itu bisa sembuh. Tidak ada yang tidak bisa sembuh. Anda yang punya masalah dengan ejakulasi dini tidak bisa ejakulasi, bahkan tidak bisa terangsang, tidak bisa ereksi. Ya, sambil saya kasih tahu pengumumannya, nanti akan ada modul atau camp, tapi berbayar karena ada pembicara lain yang saya undang, yaitu dokter Ruyandi Hutasoid, direktur utama dari rumah sakit Uki dan Mas Kunggung. Tentu, Pak Dokter akan menyampaikan dari sisi dokter Mas Kunggung dari olah nafas. Saya akan dari sisi psikologis dan relasi, di mana dengan emosi, relasi saja, orang bisa sembuh dari ejakulasi dini. Nanti kita akan lanjutkan bahas hal itu lebih detail di dalam modul selanjutnya, ataupun modul yang berbayar. Kalau yang gratis, ya sabar-sabar aja sampai pada waktunya. ya Karena harus dikirim dulu dari awal. Tengah, kenapa terjadi masalah penolakan? Bisa juga karena ada penghalang. Nah, penghalangnya saya berikan contoh si unyil di tengah-tengah ini ya. Mau si unyil, mau si Butet, mau si Ucok, si Tole, si Genduk pokoknya punya anak dan terjadi salah prioritas. Apa itu salah prioritas? Dipahami sih ya namanya ibu mengandung 9 bulan, itu anak lengket dengan darah di dalam janin dalam kandungan 9 bulan tentu ibunya sayang banget sama anak Begitu sayangnya sampai ketika dia lahir ya sudahlah ibu ngeloni anak ngasih makan anak mandiin anak gendong anak sampai tidur pun dengan anak lalu suaminya yang mulai ya sebenarnya si diam diam keberatan tapi kalau dia bilang keberatan pokoknya oh, nggak rohani kayaknya nggak dewasa dia mencoba mengalah dia mencoba mengalah dia mencoba mengalah dia mencoba mengalah dia tekan libidonya dia tekan lebih dia tekan libidonya. kalau yang kuat jadi dewasa kalau yang kuat jadi penguasaan diri yang nggak kuat akhirnya selingkuh atau bahkan punya masalah yang lain tapi sering masalahnya adalah suami istri ini jadi nggak kayak suami istri. Dan banyak ibu kan membela, iya Pak Jarod kan anak saya masih kecil dong, Pak, kasihan kalau dia tidur sendiri, kasihan Pak, anak saya masih kecil. Saya bilang, Bu, kasihan, Bapak sudah besar. Kasihan sama bapak yang sudah besar. Kalau saya, saya kalau saya loh ya, punya anak tiga, Ketiga anak saya, begitu selesai ASI, saya beri kamar sendiri kita buatkan kamar sendiri kerja lebih keras beli rumah sebelah punya kamar anak kasih kamar sendiri begitu menangis begitu menangis jangan anak dibawa ke kamar kita saya atau istri yang ke kamar anak sehingga anak makin lama makin tahu itu kamarnya kasih mainan anak kasih gambar warna anak cat warna anak sehingga tahu itu anak tapi anak kalau di kamar begitu bangun nangis ya saya atau istri yang pergi ke kamar anak dan tidur di kamar anak jangan anak nangis bawa kamar kita anak nangis bawa kamar kita pertama suami istri akan terganggu pasti yang kedua anak juga tidak pernah mandiri dan dewasa dia nggak pernah gak, gak, gak punya keberanian ketika anak mulai setahun dua tahun ma kamar kamarku ada setan Pak, aku takut kamarku ada setan saya bilang sama anak saya kamar papa juga ada setannya." karena kalau saya ya Kristen dikatakan musuh kita melawan roh jahat di udara ini kamar hotel ada udara ya di sini ada setan juga terus saya bilang sama anak saya jadi jangan bilang sama anak, bohong, setan tuh nggak ada, penakut kamu mana ada ayatnya setan nggak ada, adalah setan, setan ada di udara, Tuhan juga hadir, berarti ada di mana-mana. Jadi waktu anak saya bilang, Hu -hu, aku takut kamarku ada setannya, kamar papa juga ada setanya, kayaknya lebih banyak deh. Kok papa gak takut? Nah sekalian ngajarin, kan papa hamba. tidak putus. Maaf sebentar saya terulang. Oke. Saya ganti tethering. ya. Tadi sempat terputus nih. Oke, ya. Tes tes tes. Iya tadi terputus rekamannya jadi nggak tahu nih bisa nyambung nggak nih mudah bisa deh oke okay. ya tadi terputus karena internet hotelnya tapi saya coba tethering dan juga uh, gagal uh, terlalu pelan juga dari HP-nya ya oke okay. kita nyambung lagi saya lanjutkan aja mudah-mudahan saya bisa nanti download rekamannya dari uh, yang di Facebook saja. Oke, kita lanjutkan tadi saya cerita ya mengenai anak saya ya yang ketakutan kartu kecil dan dibilang kamarnya ada setannya ya saya bilang ke papa juga ada setannya Loh kok papa nggak takut malah kesempatan mengajari anak keberanian dan kemandirian dan juga punya keyakinan yang benar ya kan papa percaya Tuhan Tuhan kan di dalam papa kalau kita percaya Tuhan Tuhan kan menyertai kita masa kita takut sama setan Tuhan tuh lebih hebat daripada setan oke, okay, papa temani kamu ya di kamar kamu. Jadi anak kita terus latih tidur di kamarnya. Anak pertama, kedua, ketiga. Jadi mereka ya nggak takut setan. Kan mereka percaya sama Tuhan. Tapi mereka di usia dua tahun, semuanya tidur di kamarnya masing-masing. Bahkan satu setengah tahun ketika ASI selesai, ya pokoknya patokannya ASI selesai, satu setengah tahun mereka tidur di kamarnya. Itu juga mungkin yang membuat mereka umur 13 tahun, 14 tahun, siap pergi sekolah di luar negeri, tapi juga tidak terikat pornografi, tidak masuk LGBT, karena dari kecil diajari jadi bergaul dengan Tuhan, tapi oke, kembali ke pernikahannya. Ya Pernikahan kami tidak terganggu dengan kehadiran anak-anak, bukan berarti kami tidak mengasihi anak-anak. Begitu mereka bangun, mereka libur sekolah, saya libur sosial. Saya aktif, sebagai orang Kristen, saya aktif di gereja, aktif sekali ya. Tapi kalau anak libur sekolah, saya libur ke gereja lho. Bahkan minggu pun kadang saya nggak ke gereja loh. Pokoknya anak libur sekolah, libur lebaran, libur natal, bahkan saya sering tanggal 20 Desember sampai 3 Januari itu, udah nggak ke gereja, termasuk hari minggunya. Kenapa? Ya liburan sama keluarga. Tapi bicara di rumah, waktu tidur, prioritas ya suami istri berdua. Karena kalau kita nggak menyusun prioritas dengan benar, misalnya ibu terlalu sayang anak, ya suami merasa nggak dicintai merasa nggak dicintai ya diam-diam aja, ngalah diam-diam ngalah. Tapi diam-diam ini kan penyalurannya bisa ngamuk, bisa marah, bisa gelisah, bisa selingkuh. Jadi, tetap kalau saya itu hidup ini ada prioritasnya. Nah. Kalau kita salah prioritas seperti suami istri salah prioritas atau ibu salah prioritas sehingga akhirnya yang diprioritaskan apa? Yang diprioritaskan anaknya, gitu ya. Dari mulai kebiasaan tidur sama anak, nah lama-lama kan bisa kebablasan Akhirnya suami istri nggak kayak suami istri lagi. Bisa kayak setan, bisa kayak kakak adik. Mending yang kalau kayak kakak adik. Tidak berantem tapi nggak seks. Tapi menurut saya itu menjadi masalah yang menjadi akar masalah. Di alam bawah sadar itu jadi masalah. Itu ada mengganggu juga yang namanya keseimbangan hormonal, ketenangan batinnya, mengganggu deep sleep yang ujung-ujungnya mengganggu kesehatannya juga. Nah Kalau menurut saya, kesembuhan itu harus menyeluruh nah sekarang gimana caranya supaya penolakan malesek bosan jenuh nggak minat ya kita harus bereskan kenapa bosan ya karena nggak enak kan banyak pak semua misalnya kok pak istri saya kalau diajak seks ogah-ogahan ya sering saya tanya balik Berarti ini internetnya muncul aja notifikasi unstable sudah mudah-mudahan enggak putus-putus ada bapak yang bilang saya pak istri saya itu kalau diajak seks oga-ogahan banyak nolaknya daripada enggaknya. Saya tanya balik pak kalau bapak diajak makan pakso di mana dulu bapak di situ makan mencret mau nggak diajak lagi? Ya nggak mau pak <gatif> gratis ya nggak mau juga. Tapi kalau diajak makan dibayari terus enak banget ya. Kali-kali datang sendiri makan bayar sendiri pun nggak masalah. Bahkan ngajak orang lain bayarin. Nah kenapa istri oga-ogahan? Jangan-jangan dia nggak orgasme? Jangan-jangan dia nggak menikmati banyak seks? Jangan-jangan dia merasa diperkosa aja tiap malam atau tiap kali kejadian. Jadi ada relasi yang salah di sini ketika seks terpisah dari relasi. Bahkan orang yang pergi ke pelacur aja, bercina, bercinta ada bosennya. Kenapa bosen Ya kayak kencing aja katanya. Cuma buang sperma. Gak ada relasi. Maka bagaimanapun juga manusia itu diciptakan sebagai makhluk relasi untuk bisa menghargai satu dengan lain, menerima satu dengan yang lain. Maka seks tidak boleh dipisahkan dari relasi ketika seks dipisahkan dari relasi dan relasi di situ ya kalau saya atau kita orang Indonesia beragama Pancasila nomor satu keturunan yang Maha Esa, dan Tuhan yang esa itu mengajarkan pernikahan nggak bisa relasi persahabatan relasi tinggal bersama nggak ada nggak boleh seks hanya antara suami istri di dalam pernikahan yang bukan mukrimnya ya adalah percinahan nah maka gimana caranya kita bisa membangun 50 tahun tinggal bersama. Menikah itu kan kira-kira 50 tahun tinggal bersama. Menikah usia 25, mati 75 rata-rata kan 50 tahun. Ya, kita harus tidak egois. Kita harus punya konsentrasi membahagiakan pasangan. Makanya kalau pasangannya misalnya nggak bahagia diajak oral seks ya jangan memaksakan. Kalau perasaan pasangannya diajak begitu nganggap kayak dirinya diperlakukan sebagai pelacur ya jangan dilakukan. Mungkin berhasil melakukan, tapi rusak relasi. Maka sekali lagi, esensinya pada, pada relasi. Supaya nggak paksa memaksakan, ya kalau mau suami istrinya harus seminar yang sama, ikut belajar yang sama, sehingga konsepnya sama, sehingga yang satu tidak ada keberatan teologis terhadap cara, gaya, dan posisi itu. Karena soal keberatan teologis ini kan beda agama, beda satu agama aja beda aliran, konsepnya bisa berbeda. Misalnya oral seks boleh apa nggak? Nah, bisa berantem, bisa berdebat tapi itu bisa diselesaikan dengan ya pemahaman yang logis, yang runut ya, yang tidak ngotot dan tetap akan ada solusi kalau ada suami istri perbedaan pendapat sekalipun. Tapi yang saya mau tekankan dulu malam hari ini adalah ya paling tidak mulailah dengan sama-sama menikmati supaya suami bisa menikmati, istri bisa menikmati. Nah, untuk menikmati ini yang repot karena ritmenya berbeda maka kita perlu menyelaraskan ritme. Kita perlu bahas dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya gimana supaya nikmat ini kan yang suami harus ejakulasi dan istri harus orgasme. istri ejak, Suami ejakulasi itu pasti. Suami masak pasti ejakulasi. Cuma masalahnya kan semenit-dua menit. Sementara wanita misalnya sembilan sampai lima belas menit, rata-rata baru orgasme, itu pun kalau dia ada rasa cinta. Begitu ada rasa ogah-ogahan, males, muak, benci, kesel, Mau dua jam juga tidak akan ada orgasme. Maka kita harus menyelesaikan dalam urusan pernikahan ini pun cukup panjang. Itulah kenapa? Pak, kok modul kesehatan seksualnya sampai 10 sesi sebelum camp dan 21 sesi sebelum camp. Ya Masalah relasi pernikahan juga banyak benar yang perlu ditata ulang. Maka pola hidup sehat adalah menata ulang kehidupan. Di, ditata hatinya, ditata batinnya, menunya ditata makannya ditata sampai relasinya ditata, maksudnya hidup nggak akan sehat kalau kita bahagia, gitu ya. Nah sekarang kita persempit malam hari ini hanya dalam hal bagaimana suami istri bisa saling bahagia menikmati seks, tidak ada penolakan, tidak jenuh, tidak bosan. Nanti kalau mau bertanya silahkan mau ditulis di chat dan kalau ini Masalahnya agak peka soal seks kayaknya kalau ditulis malu nulisnya jangan salah di private chat saya aja jadi ngetik tapi di situ kepada jangan everyone ya kepada saya jadi hanya saya yang bisa tahu ini pertanyaan dari siapa. Nah, gimana caranya kita bisa menikmati seks bersama-sama? Maka seimbangkan hormon Anda. Keseimbangan hormon ini bisa untuk menyembuhkan orang autoimun yang hormonnya tidak seimbang, yang hormon gak imbang jadi antibodi menyerang dirinya sendiri. Tapi menyeimbangkan hormon juga bisa dilakukan untuk kesembuhan dari masalah seksual. Karena kalau kekurangan hormon juga nggak ada libido. Menopause hanya berhentinya sel telur. Tapi kalau wanita yang cinta suami, sayang suami, hormat suami, relasinya beres, sel telurnya berhenti, kan estrogen masih ada. Kebanyakan kanker penyudara. Estrogennya pas. Lalu progres yang yang dua ini akan mengatur bersama-sama libido. Ya, berhentinya sel telur hanya berhenti head saja. Tapi ya seksnya enggak berhenti sampai nanti makanya ada orang bilang seks itu selama hayat masih dikandung badan. Memang yang akan lebih banyak bermasalah wanita karena wanita lebih banyak ke perasaan. Ingat di modul satu, laki-laki pikir wanita rasa. Maka rasa ini lebih banyak mempengaruhi hormon ketika wanita rasanya ada terluka, perasaannya ada luka batinnya. Udah, hormonnya kacau semuanya, termasuk hormon progesteron dan estrogennya. Nah, sekarang gimana kita mengatur hormon ini? Makanya, sebenarnya untuk sembuh dari ejakulasi dini dan frigiditas, karena hormon diatur rasa. Makanya, dengan modul inner healing aja udah bisa sembuh. Gak usah pakai olah nafas aja, bisa sembuh. Gak perlu suplemen aja, bisa sembuh. Tapi, kalau nanti menurut dokter yang solid yang adalah spesial urologi ya. Wah, apa itu perlu terapi hormon ya, enggak apa-apa juga. Itu juga enggak dosa juga makan suplemen ya. Tapi kalau saya orang yang berkeyakinan bahwa hormon diatur oleh rasa, oleh oleh otak tengah, otak kecil, amigdala, hipokambus, insula dan sebagainya ya, yang di situ mengolah mengatur perasaan. Tapi sering kita berkata, hatiku berdebar-debar ya, berdebar-debar itu jantung bukan rasa. Rasa itu di otak juga. Dan otak itu bisa sangat dipengaruhi, memang distimulasi oleh olah nafas. Tapi sebenarnya menurut saya batin kita lebih penting. Nah, kalau itu saya akan lebih banyak mengajarkan masalah batin. Ya, saya ada yang bilang, Pak Jarap ini ilmunya ilmu kebatinan. Ya, orang Jawa, ilmu kebatinan. Tapi bukan kebatinan ya, masalah hati. Nah, hati yang apa yang hubungannya sama malam hari ini, tema hari ini? Gimana supaya hormon kita ada? Hormon yang mengatur libido itu ada. Ya menyeimbangkan hormon dengan mengatur hati. Apa sih yang mengganggu hormon kita nggak produksi sehingga libidonya nggak ada? Hambatan psikologis. Apa tuh hambatan psikologis? Misalnya harapan-harapan yang tidak tersembunyi. Maka katakan isi hati, harapan yang tersembunyi. Oke. Okay. Orang menikah sering saling berharap tapi tidak saling berbicara. Aneh kan? Kalau suami istri yang berantem itu dibuka rapot SMA dulu atau kuliah dulu. Jangan-jangan pelajaran bahasanya itu 100 loh. Tapi gagal dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan isi hati. Lebih banyak berharap. Berharap pasangannya tahu tapi tanpa mengucapkannya. Bahkan kalau mengucapkannya pun nggak jelas. Ibu pengen beli durian, tapi kan nggak bilang, yuk Pak beli durian, nggak Pak itu ada yang jual durian. gitu ya suaminya iya sekarang dimana-mana jual durian, mobilnya lurus parkir di garasi lalu istrinya marah suami nggak tahu salahnya apa gitu ya istri bilang papa, Pak di situ maksudnya enak lah laki-laki otaknya penuh dengan informasi wow itu di situ nggak seberapa enak yang di kelapa gading lebih enak yang bisa lebih enak yang di sana lebih enak dia cerita semua informasi mobilnya lurus parkir di garasi istrinya marah suami nggak tahu salahnya apa apa salahnya sebenarnya harapan yang tersembunyi yang tidak diucapkan. Istri berharap bahwa suami itu sabar, tapi hanya berharap aja. Istri berharap suaminya itu ya rohani baik beribadah, ya tapi nggak diucapkan. Istri suami berharap bahwa istrinya itu kalau makan pagi itu nyiapin piring, nyiapin sendok, ya istrinya berpikir bahwa kan kita sama-sama kerja, sama-sama ngantor, jam 7 juga harus berangkat ke kantor, kita sama-sama cari duit, bahkan duit saya lebih banyak. Kenapa saya harus menyiapkan sendok meja segala macam? Ambil aja itu patre di situ, tahu kan tempat piring di situ gitu ya. Tapi suaminya kan didikan Jawa, didikan ningrat di mana wanita itu ya menyiapkan meja makan dengan piringnya, sendoknya dengan lengkap, bahkan nasi pun diambilin. Seisnya istri modern yang tidak berpikir seperti itu memakan makan sendiri aja kok susahnya kan gitu kan kita sama-sama kerja sama-sama cari duit sama-sama didik anak, Kenapa nggak sama-sama menikmati makanan bukan saya melayani kamu Kenapa nggak Bapak kan mungkin istrinya kebanyakan nonton film di luar negeri ya film asing coba lihat film-film asing suami bangun pagi pagi bikin omelet bikin kopi <laughs> ya bisa sarapan buat istri <laughs> Kalau ada ke rumah saya jangan kaget ya. Saya bangun pagi, saya bikin kopi, saya bikin kopi untuk istri saya loh. Jadi saya ini sibuk, ada zoom, ada bisnis, ada ini. Sebelum bangkrut pun, setelah bangkrut pun, saya sering sekali bikin kopi buat istri saya gitu ya. Jadi tapi kan nggak semuanya orang kayak saya gitu ya. Nah, saya mau kayak saya mau nggak pun nggak masalah. Asal coba diungkapkan nah terlalu banyak dalam pernikahan itu hal-hal yang tidak diungkapkan hanya berharap pasangannya tahu tapi nggak tahu nggak tahu nggak tahu, nggak tahu lama meledak kamu mestinya tahu dong buah berantem wede, meledak satu kali ledakan hatinya terluka gitu ya ya terluka udah nggak ada solusi dibiarkan saja taunya pokoknya yang ngomong lama-lama -lama jarang ngomong ngomong seperlunya ngomong seperlunya jarang ngomong tak tahu seks ya pasti menderita tuh seksnya seks dilakukan di antara dua orang yang nggak saling berbicara nggak saling terbuka. Kalau istri saya pergi ke bank, saya bilang, eh tolong titip dia di print buku tabungan saya. Istri saya bisa pakai HP saya, karena HP-nya dia lagi lowbat, ya dia pinjam aja HP saya, dia tahu passwordnya, kita nggak ada rahasia. Nah, ketika relasinya tidak baik, maka ya rumit. Kita balik lagi gimana kalau sudah terlanjur atau supaya nggak terjadi maka buang hambatan psikologis harapan-harapan yang tersembunyi daripada cuma diharapkan tapi nggak pernah diucapkan lebih baik dikatakan apa itu harapan yang tersembunyi yang lebih lebih detailnya lagi apalagi harapan yang tersembunyi itu dikemas dengan memori masa lalu memori masa lalu tuh misalnya ibu punya mantan pacar yang lemah lembut yang baik yang perhatian Ya, Cuma sayang yang lembut, baik beratannya putus, kawin sama orang lain, lalu punya suami, yang waktu pacaran juga dulu kekuatannya berbeda. sih. Dia tegas, leadership-nya kuat, punya masa depan, kerja keras. Dulu yang lemah lembut itu agak males, lelet, jadi secara ekonomi yang enggak menjanjikan. Dan memang benar sih setelah putus dan menikah lagi, ya ekonominya segitu-gitu saja ibu dengan suami yang baru, orang yang leadershipnya kuat, punya impian, kerja keras, dan setelah menikah, ya benar, kerja keras. Maksudnya, ya warga jarang pulang, kalau sering marah, ngamuk, ya orang yang leadershipnya kuat, leadershipnya nya kuat, kepemimpinannya kuat, kemauannya kuat, kuat, ya banyak marah juga. Lalu diam-diam ibu punya harapan, harapan-harapan yang tersembunyi. Ya, seandainya nikah sama si mantan dulu, nggak jadi yang sekarang sama Herodes satu ini sama kunyok satu ini, Aduh, terserah deh. Pokoknya istilah suami itu macam-macam dikasih istilah ya. Disebut si kunyok, disebut si Herodes, <laughs> disebut setan. Namanya juga suami gitu ya. Dois, kayak Demit, kayak Isabel, kayak apa lagi? Nah, sebutan buat pasangan yang negatif gitu ya. Karena saya punya sebuah pengharapan tidak seperti itu. Nah, pengharapan ini. Harus dikelola, diucapkan menjadi semacam tuntutan yang memicu pertengkaran, nggak diucapkan menjadi penderitaan dan hambatan psikologis. Maka, kalau saya loh ya mengajarkan, terbuka itu lebih penting, tapi juga harus belajar realistis. Makanya, kalau udah belajar modul di pola hidup sehat yang modul ke... 8 ya modul 7 dan 8, itu kan modul mengenai self image satu dan self image 2. waktu belajar citra diri satu citra diri dua itu kan kita belajar sanguin plakmatic melancholic lalu belajar yang belum lama di post di wa grup ini terutama yang wa grup sampai dua nol dua tiga d ke belakang itu kan kita kita sudah masuk modul personality personality and marriage di mana di situ kita belajar MBTI. Saya ENFP, istri saya ISTJ. Kita mengenal keunikan jenis-jenis kepribadian. Maka sebenarnya kalau kita sudah belajar keunikan kepribadian berdasarkan temperamen dasar, foto karakter, bahasa cinta, DISC, temperamen dasar itu sanguin pragmatik melankolik, ditambah lagi belajar personality. Secara personality MBTI itu Myers Bright Type Indicator. Pasangan kita tuh tipe apa? maka harusnya harapan kita itu akan realistis. Itulah kenapa modulnya itu benar dikirim pada modul 1 yang cuma Wim Hof, eh, Regenerasi Sel. Modul 2, Wim Hof, tarik, buang, tarik, buang. Modul 3, modul Wim 2, yang pakai ditahan. Modul 4, Otonomic Nervous System. Di situ ada olah nafas kebahagiaan, damai sejahtera. Lalu ada modul 5, itu olah nafas segitiga, atau healing terapi. Jadi begitu masuk modul 7, itu sudah mulai self healing itu MPCT, kognitif terapi kita mulai belajar kepribadian karena itu menjadi fondasi sebenarnya pernikahan tanpa mengenal kepribadian keunikan diri dia akan sibuk dengan saling tuntut menuntut Akhirnya rusak relasi maka anggap aja sudah sudah, sudah, sudah belajar modul 7 dan 8 ya modul 9 itu kan inner healing nah modul 10 balik ke personality healing yang baru aja dipost di WA grup, ya. Kalau WA grup yang 2023, e memang belum. Lansia belum pola hidup sehat, Kristen belum. Apalagi 2023, F yang baru sementara aja sambil nunggu ada pelajaran, tapi satu April baru mulai pelajaran. Ya, maka anggap aja memang belum menyimak, ya. Enggak apa-apa, memang modulnya belum. Maka ya, kita ambil esensinya aja bahwa di dalam relasi baik itu seni suami istri bahkan relasi dalam kongsi bisnis ya saya punya kongsi bisnis dari tahun 92 sampai hari ini enggak pecah kongsi jadi orang itu kalau dewasa orang itu rukun ya pernikahannya rukun orang tua anak rukun kongsian juga rukun maka kita perlu belajar yang namanya mengolah, mengolah hati tapi dalam hubungannya dengan pernikahan hati yang diolah akan berhubungan dengan hormonal kita harus sehat mental, atau makan. Caranya adalah membuang hambatan psikologis. Hambatan psikologis yang paling banyak sebenarnya adalah harapan yang tersembunyi. Walaupun ada hambatan yang lain, seperti kecewa, kepahitan, dan segala macam yang memang sudah dibahas dalam modul inner healing. Jadi, saya singgung singkat saja, supaya tidak waktu bertanya jawab. Apalagi yang perlu diselesaikan untuk masalah konflik yang dipicu oleh perbedaan ritme seksual suami istri ritme seksual itu misalnya suami itu pengen seminggu lima kali ibu cuma pengen dua minggu sekali ya itu namanya beda hormon hormonnya nggak diselesaikan ya sampai kiamat sampai mati pun ya berantem terus soal seksnya karena yang satu pengen seminggu sekali yang satu pengen setiap hari misalnya itu bisa diseimbangkan ya maka nanti di modul mengenai kem atau program kesehatan prostat dan seksual saya termasuk akan mengajarkan gimana suami istri hormonnya imbang ya. Maka itulah kenapa saya itu ke-21 modul. Dari saya paling ganti 8 modul. Penolakan itu bisa juga perlu perbedaan psikologis. Psikologis itu di mana misalnya wanita itu butuh ngobrol dulu, butuh buang hambatan psikologis. Butuh foreplay, istilahnya, dan foreplaynya wanita itu ya paling nggak ngobrol, ngobrol, ngobrol, dan waktu ngobrol itu tentunya bicara-bicara yang positif dengan bukan dicela, bukan disalahkan, tapi didengarkan. Nah itu akan membuat sebenarnya keseimbangan hormonal nanti akan lebih bisa dicapai ketika psikologisnya juga sudah sama sehingga wanita yang misalnya harus 15 menit baru orgasme bisa kok 3 menit, bisa kok 5 menit kalau dia betul-betul cinta dan sayang karena disentuh psikologisnya. Apa saja hambatan teologis? Nah, kalau hambatan teologis itu di dalam sebenarnya, penyelesaiannya bakal lebih susah gitu ya. Yang saya sebut dengan beda konsep atau beda beda konsep atau beda teologis karena suami istri beda agama, beda keyakinan atau sama-sama Kristen satu karismatik, satu Protestan, itu aja pasti nanti akan ada perbedaan konsep mengenai mana yang boleh, mana yang tidak boleh. ya Itu enggak saya bahas malam hari ini. Yang perlu dibahas atau ditekankan adalah kembali mengobarkan cinta. Mengobarkan perasaan, memelihara cinta. Cinta enggak turun dari langit. Sudah mau cerai pun, kalau memang mau pemulihan, hubungannya dipulihkan, apalagi ikut camp marriage healing, mendapat dasar-dasar yang kuat, kembali komitmen membangun cinta, mestinya enggak ada yang tidak bisa sembuh kanker bisa sembuh, pernikahan juga bisa sembuh. Nah, sekarang langkah praktisnya atau singkatnya ya cinta itu bertumbuh kalau orang sering berinteraksi secara positif, sering bersama-sama secara menyenangkan. Kita punya sahabat 100, akhirnya menikah dengan pacar dan pacar itu kita pilih yang sering bersama-sama. Makin sering bersama-sama, hubungannya makin dekat. Setelah waktu pacaran kan banyak ngobrol aduh senang banget punya pacar ya nanti punya teman ngobrol dan punya pacar ya ah, benar dapat teman ngobrol ya begitu menikah tak suaminya bisu gitu ya jadi apa yang diharapkan enggak tercapai maka mulai sekarang ya mulai aja dengan ngobrol dulu mulai nah gimana mau ngobrol banyak tugas deadline sakit obat stres tagihan maka harus diputuskan ya harus ngambil keputusan misalnya libur berdua anak titipkan mertua itu menga harus, di, harus dijawal diagendakan ya pergi berdua kayak bulan madu lagi kayak pacaran lagi ya kalau pacaran berdua malah tambah berantem ya ikut paket tour rame-rame supaya memang ya dibangun kembali seperti pacaran dulu nah ada juga trik misalnya pergi berdua mengunjungi tempat-tempat pacaran dulu untuk mengambil lagi memori cinta dari file file hati kita itu nggak pernah terdelete kok saat ciuman pertama saat gandengan tangan saat nonton bareng mudah-mudahan kedokter skupnya belum ambruk, belum tutup itu kayak napak tilas istilahnya orang ya orang aja bisa napak tilas perjalanan nabi atau pergi siara ya kan ke makam siapa itu kan semuanya membangkitkan memori dan suasana nah sama juga ya kita kembali kepada masa lalu masa pacaran ya boleh kalau mau napak tilas pacaran tapi boleh juga malah ke tempat yang baru mana yang belum pernah dikunjungi aja yang deket ya bisa ke ujung kulon bisa ke bandung bisa ke camping berdua atau kalau punya duit ke luar negeri tapi agendakan aja lalu waktu pacaran itu berdua itu ya nasib sedikit ya nggak apa-apa gitu ya jangan Suaminya atau istrinya, pasangannya mau ngajak foto, ah narsis banget sih kamu, berantem lagi dah. udah pergi berdua mau foto berantem, mau makan berantem, satu mau ngajak renang, satu ngomong mau nggak renang, maksud saya renang sendirian, maksud saya liburan cuma gua berantem lagi gitu ya. Kalau misalnya benar suaminya nggak mau diajak berenang, ya nggak apa-apa, eh aku tak berenang, kamu di kafe shop ya itu kafe shopnya persis sebelah kolam renang, kamu jagain tas saya, aku tak renang dulu isi going aja mengalir tidak 24 jam harus berdua terus gitu ya kalau begitu malah pergi berantem lagi jadi waktu pergi itu harus fleksibel soal semisalnya pasangannya emang masih laki laki malas berenang gitu sementara yang satu pengen banget berenang ya nggak apa apa ya sejam dua jam berpisah nanti begitu selesai berenang waduh tadi enak banget dong ngobrol begini iya kamu enak berenang aku tadi makan ini juga enak nih <laughs> yang satu suka makan gitu kan nggak perlu saling menyalahkan nikmati aja karena dalam waktu 24 jam tadi ada berpisah satu dua jam bahkan mungkin kalau perlu kayak free time pergi ke Bali tapi ada free time kamu mau apa mau ke tempat oleh oleh ya kalau misalnya mau diantar lebih bagus diantar berdua itu kalau enggak misalnya aku tak berendam di pantai aja gitu ya mau asosin liburan sendiri sendiri kayak nggak liburan dong eh berantem nanti ya nggak apa apa pisah sejam dua jam lalu bikin janji lagi nanti ketemu di situ pas ketemu ngobrol lagi Malah jadi kayak kangen. Jadi kita harus menjadi orang yang fleksibel. Itu menikmati kalau toh sampai pada awalnya belum bisa berduaan terus, ya. Lalu bicara seks. Seks itu adalah produksi anak, tapi seks juga rekreasi. Nah, ini konsep seks itu rekreasi. Tuhan ciptakan kan klitoris, kalau di wanita ada G spot yang nggak ada hubungannya sama sel telur. Ada tempat, titik-titik di mana untuk, untuk kepuasan seksual, tapi nggak ada hubungannya dengan produksi. Jadi seks itu tidak hanya untuk produksi anak, memang diantaranya untuk tujuan menghasilkan keturunan ilahi. Tapi kan Tuhan ciptakan bahkan mulut berciuman, dan orang bisa orgasme, cowok dengan berciuman bisa ejakulasi, berarti mulut aja ada saraf-saraf kepuasan seksual yang bisa dieksplorasi, suami istri bercium-ciuman, dan menikmati ciuman tapi kalau mulutnya yang sama dipakai untuk maki-maki itu ngoblok-ngobloki ya mana bisa ciuman lalu orgasme nah semen juga antara hubungan suami istrinya itu kan seks itu konsepnya adalah produksi anak dan rekreasi nah kalau rekreasi kita bicara rekreasi kalau bapak ibu libur kemana nanti libur ini sebentar lagi libur lebaran ya ya ke puncak pak tinggal di jakarta ke puncak pak oh lebaran ke puncak Habis lebaran nanti kan nggak lama lagi libur sekolah ya kemana ya ke puncak pak hmm. terus nanti kalau misalnya akhir tahun ya ke puncak pak oke okay. tahun baru rencana ya ke puncak lagi pak oh bapak tukang kebun <laughs> apa <Kenapa> nyewain villa <laughs> lu namanya rekreasi ya kalau sekarang ini ke puncak nanti ke Hongkong besok ke Bali besok labuan bajo besok ke Telungkulon besok ke Anyer itu namanya rekreasi gitu ya gonta ganti tempat nah kalau seks itu rekreasi sama boleh di tempat tidur boleh nyoba di kursi coba di atas meja boleh boleh di kamar mandi boleh di sofa yang penting kalau misalnya di sofa di ruang tamu ya jangan ada tamu anak pergi sekolah kan nggak ada ada pembantu ya pembantu dipanggil eh hey, kamu beli cabai ke Bogor jangan lewat tol ya kosongkan rumah anjing lepas di halaman udah ya kalau mau malam hari ya lampu di luar dinyalain lampu dalam dimatikan jangan dibalik lampu dalam dimatikan tetangga lihat teleskop tapi namanya rekreasi konsep seks adalah rekreasi silahkan bereksplorasi, dan justru eksplorasi itu lambang, simbol, indikator dari dua orang yang relasinya baik. Bediru yuk, ayo, congok yuk, ayo, gitu ya. itu namanya eksplorasi dari posisi dan relasi. Tapi sekali lagi, kalau Anda nggak bangun relasi, mana mau diajak di meja, di dapur, dan yang lain-lain. Dan relasi itu dibangun sekali lagi, ada anak, tapi jangan mengganggu suami istri. Ada anak harusnya makin membuat suami istri saling mencintai karena ada keturunan yang mengikat mereka berdua. Tapi anak tidak boleh menghalangi suami istri sehingga nggak bisa pergi bareng, retet bareng, traveling bareng, kuliner bareng, nonton bareng berdua. Ada waktunya sekeluarga, family time, tapi juga ada waktunya hanya couples time. Kenikmatan suami istri adalah kenikmatan yang Tuhan sediakan untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Seks bukan seks tidak kudus ketika bukan antara suami dan istri Oke, dari saya itu kita lanjut jawab pertanyaan sampai selesai ya. Saya akan jawabin pertanyaan nanti pertanyaan yang tadi sebelum internet putus mungkin sudah tidak ada ya. Ini saya akan baca yang di atas 1946 Sebelumnya, karena tadi saya sempat putus, jadi nggak terada. Ya, sekarang saya baca pertanyaan yang direct ke saya, jadi yang lain nggak bisa baca. nanti ini bagus kalau nanyanya begini ya, tapi yang bertanya langsung kepada everyone, ya gak apa-apa, saya baca juga. Pak Jalot, bagaimana kalau suami yang tidak pernah ngajak, dia ada diabetes dan gampang tersinggung kalau diajak. Jadi, ya, saya diam-diam aja, tapi sudah lama, mau satu tahun. Pertanyaannya, kalau istri tidak disentuh, maka istri bisa stres. Bagaimana istri menghibur diri seperti janda yang tidak ada suami? Padahal kenyataannya ada suami, jadi tidak perlu make love, karena misalnya suami important. Oke, okay. nah mungkin lebih mudah istri mengatasi kebutuhan seksual daripada suami yang pasti ya kalau bicara diabetes saya diabet juga ya gula pernah 400 500 maka saya berkata saya pernah peltu apa tuh peltu nempel langsung metu enggak sampai 1 menit loh 1 menit itu kan 60 detik ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 menit itu tuh lama loh kayaknya saya 10 detik udah udah keluar tuh, ejakulasi itu jadi saya pernah minder Walaupun istri saya orangnya diam diem, bukan penuntut, tapi saya diem diam itu istri saya puas nggak? Ya kalau nggak puas gimana ya? Apa nanti dia akan selingkuh? Ya itu ada loh kekacauan pikiran seperti itu. Maka nanti saya ajarkan dalam modul selanjutnya bagaimana saya membuat diri saya pertama sembuh dari diabet, kan sudah diajarkan sering. Yang kedua yang belum pernah saya ajarkan ya itu bagaimana saya bisa dari satu menit jadi 30 menit atau mau 5 menit atau 15 menit atau mau 10 menit customize tergantung maunya berapa lama. Seperti juga soal tidur. Saya mau tidur jam 10 siang bisa, jam 12 siang bisa, jam 1 bisa, mau tidur jam 5 sore bisa, tidur jam 10 malam oke, okay. jam 9 oke. Okay. Jadi kita bisa tidur kapan saja, mau di pesawat bisa, di mobil bisa. Demikian juga dengan ejakulasi. Dan memang kalau laki-laki yang PL tuh nempel metu, jangankan satu menit 10 detik, 15 detik udah keok. Akhirnya minder ya, daripada minder terus nggak mau lagi. Bahkan dia pun mungkin lebih menikmati onani. Kalau onani mungkin malah bisa dilama-lamain, dia merasa bisa lebih lama. Nyoba dengan istri langsung nggak bisa lama lagi. Itu nanti saya akan jelaskan kepada para suaminya gimana mengatasi hal ini ya. Tapi sekarang yang bertanya istrinya. Kalau suaminya memang marah-marah atau stres atau nggak mau karena diabetes menjadi marah, ya sementara sudah dulu, ya. Tapi sebenarnya suaminya harus sembuh, ya. Suaminya harus sembuh dari diabetesnya dan sembuh dari ejakulasinya. Saya sarankan sih ya kalau punya berkat, ya itu kan tiga setengah juta termasuk campnya, ya. Ini suaminya ikut, ya karena ejakulasi bisa sembuh dan diabetes bisa sembuh. Kalau bicara dua hal ini, saya malah contoh dan pelakunya. Nah, Tapi sekarang yang bertanya ibu, maka pertanyaan pertama, gimana kalau misalnya ibu yang ngajak? Suami nggak pernah ngajak, gimana kalau ibu yang ngajak? Mungkin satu poin ini dulu. Ini karena poin yang penting, termasuk untuk yang lain. Kalau Anda punya suami secara temperamen dasar, tipe pragmatik, Tipe plakmatik itu yang jarang ngomong, diem, baik hati, makan pelan, mandi pelan, biol pelan, ngambil keputusannya juga pelan, hampir kayak nggak inisiatif dalam segala sesuatu, nggak pernah ngajak makan kemana, liburan kemana, tapi kalau diajak liburan ya mau tuh, diajak makan ya mau tuh, nah sama juga ini namanya tipe plakmatik, masuk ke modul delapan tujuh dan 8, eh tujuh dan delapan bicara gambar diri, itulah ciri-ciri orang plakmatik. Kalau punya suami seperti ini yang tidak punya inisiatif, tapi katakan dia tidak important dan tidak diabetes, ya maka ibu boleh ngajak, ngajaknya dengan ya bahasa isyarat, pakai dasar yang seksi, minta pijit-pijitin, mungkin bahkan dari soal menunya juga ngasih tanda-tanda apa, -tanda, aku makan siang hari ini bikin sayur ginseng ya, sama kita sekali-sekali makan kambing, kan udah lama nggak makan kambing, <laughs> sudah lama, <laughs> itu sinyal-sinyal ya kan, lalu malamnya. Minta dipijat, ya kan? Anak-anak kalau perlu sorenya, anaknya disiapkan dulu. Ayo, anak-anak, sore-sore berenang gitu. Udah mah, lagi-lagi berenang lagi. Anak-anak sore sudah berenang jam 8 pasti tewas Semuanya mereka tewas tidur. Nah, apa ini? Anak-anak udah tidur nih, pijitin dia ya, gitu ya. Itu memberikan ngajak dengan cara memberikan tanda-tanda. Ya, -tanda. lalu pertanyaan berikutnya tadi soal misalnya benar-benar ini suaminya memang. Bisa-bisa gara-gara diabetes yang jadi important. Nah, saran saya untuk para istri yang suaminya problem seperti ini, menurut saya mungkin ini hal yang tidak mudah tapi masih lebih mudah bagi seorang istri daripada seorang suami yang istrinya punya masalah kesehatan, lumpuh, masalah penyakit, sehingga nggak bisa. Nah, itu lebih repot untuk seorang laki-laki mengendalikan seks. Karena seks bagi laki-laki, kalau dibikin survei, itu kayak kebutuhan hidup nomor dua. Nomor satu dihargai, nomor dua seks. Wanita, seks itu kebutuhan nomor 13. Jadi wanita bisa bahagia tanpa seks. Kalau dia jadi ibu yang baik, aktif di dharma wanita, nyumbang panti asuhan, hidupnya merasa berarti. Di dalam dunia ini, dia berbakti, lalu merasa mendapat penerimaan dari anak-anak di panti asuhan. Kalau saya dulu istri jadi guru sekolah minggu, dan kita, ada bu guru datang, kandung-kandung, begini. Kita buka sekolah playgroup, dan kita berbagi juga kehidupan dengan ibu-ibu yang lain. Istri saya ngajari parenting. Bahkan istri saya itu juga seorang dokter. Ya. Dia dokter teologi, dia magister pendidikan. Dia kuliah lagi counseling, dan banyak ibu-ibu yang mengalami kesusahan mendidik anak di sekolah, karena kami punya sekolah hipiolik di Bintaro, dia ngajari ibu-ibu yang lain. Dia bahagia. Nah, wanita yang bahagia, nggak sehap sebulan, dua bulan, bahkan setahun, dua tahun pun nggak masalah Ya, kalau ibu tidak bahagia, tapi seks bagi wanita memang bukan kebutuhan yang sangat tinggi. Sehingga tanpa seks pun sebenarnya tidak masalah. Asal caranya adalah tipsnya carilah sumber kebahagiaan yang lain selain seks. Laki-laki nah, agak -laki berat. ya Dia bisa sih laki-laki kesibukan bekerja, berarti di politik, hampir sama juga. Tapi itu tetap lebih susah. Karena menurunkan dari level 2 ke bawah itu susah sedangkan istri itu seks itu kebutuhan dua belas ini kalau saya ambil dari bukunya James Dobson yang pendiri Focus on the Family yang di dunia ini siaran radionya tersebarkan dalam berbagai bahasa ya James Dobson seorang psikolog pendiri Focus on the Family kantornya di Colorado Spring dekat Denver saya tahun sembilan waktu mendirikan Yayasan Pulihkan Indonesia saya pergi ke Colorado Spring dan saya kunjungi kantornya kantornya James Dobson saya beli banyak bukunya ada buku yang berasal dari bukunya James Dobson, yang baru saja saya post di WA Group mengenai mendisiplin anak, ada video singkat, itu kan saya bilang bahwa empat bukunya James Dobson, saya jadikan buku saya ini yang judulnya Berani Mendisiplin. Karena bukunya James Dobson judulnya Dare to Discipline Your Child. Nah, James Dobson ini, itu yang di dalam bukunya juga ada penelitian mengenai soal wanita itu butuh 5.000 kata, lalu laki-laki cukup 200, ratus, lalu wanita itu seks nomor 12, sedangkan wanita nomor 2. gitu ya. Maka, berdasarkan penelitian beliau, maka sebenarnya wanita yang suaminya important masih lebih mudah. Makanya juga, kayak kan banyak ibu suaminya meninggal, sanggup jadi single parent ya banyak wanita single parent didik anaknya sampai kuliah tuh sanggup dan nggak nikah lagi dan nggak selingkuh tapi suami istrinya mati <laughs> tiga bulan juga kawin lagi gitu ya jadi kenapa? karena laki-laki kebutuhan seksnya itu kayak kayak bahkan banyak laki-laki tuh berpikir gini, laki-laki tuh seks tuh kayak kebutuhan daging kayak bulan makan ya makan sehari tiga kali lah kan gitu kan mau sakit nggak sakit ya makan makanya laki-laki itu -laki punya utang nggak punya utang Kemarin berantem, nggak berantem ya seks jalan terus. Itu yang membuat si istri banyak nggak bisa memahami kenapa laki-laki seksnya kayak kayak terpisah dari relasi. Ya, tapi laki-laki perlu -laki mengerti bahwa wanita itu makhluk relasi. Tanpa pemahaman, penjembatan, memahami hal ini udah kacau lah pernikahan. Ya, angka perceraian kan sudah mengerikan sekarang ya, lebih mengerikan daripada kanker yang dulu satu dari 10 orang sekarang udah satu dari lima orang. Tapi perceraian kan sudah lebih tinggi daripada itu. Okay. Pak Jarod kalau terbuka dengan suami, marah-marah dan jadi ribut, maka terbukanya bertahap. Terbuka bertahap tapi tidak bohong, karena bohong itu dosa. Misalnya, mah punya duit? Punya. Berapa? Kamu nggak usah tahu. Kenapa? Suaminya penjudi, dia tahu ibu punya duit. Dikebuki, diminta duitnya buat judi. Mah punya punya duit? Nggak punya, kan dosa. Punya duit bilang nggak punya, kan dosa. Jadi ibu lebih bilang, aku punya. Berapa? Nggak banyak aku nabung dikit-dikit untuk anak, demi untuk anak-anak. ya. Jadi kita bilang, tapi tidak banyak. Karena kalau tahu, marah dia. Jadi boleh. Sementara tidak jujur 100%, tapi tidak bohong. Maka kalau misalnya ditanya, contohnya punya duit, punya berapa? nggak banyak. ya. Jadi kalau misalnya terbuka belum bisa, tapi ingat, itu bukan ideal. Maka kita harus mulai terbuka kita sendiri mulai belajar terbuka biar dia terbuka kalau masalahnya tadi suami judi ya kan suami harus di idealnya suami yang imam dalam keluarga suami yang mengajarkan etika moral kepada istri kondisinya terbalik ibunya banyak beribadah apapun agamanya Kristen lah ke masjid lah pengajian lah suaminya pengusaha yang masih berani sokok sana sokok sini atau pejabat yang masih berani korupsi main perempuan juga ini kan nggak ideal, artinya bapaknya rohani, kepala kerohanian, ibunya anak buahnya. Dalam posisi yang terbalik, ya, namanya hidup kan bukan di sorga, hidup di dunia. Kita hidup dari realita yang ada saat ini, maka kita perlu bijaksana untuk mengatur seberapa terbuka dan tidak seberapa terbuka tanpa berdosa. Kira-kira begitu ya, sehingga nanti ya, suatu saat harus bisa dibalik, misalnya suami yang istrinya kalau dikasih duit sebulan seminggu apa Kasih mingguan, kasih seminggu sehari habis, kasih harian tapi sambil dididik itu istrinya membedakan keinginan sama kebutuhan, penguasaan diri, belajar hemat sehingga akhirnya bisa menyerahkan uangnya kepada istrinya untuk dia kelola dan dia pegang sebagai bendahara, bukan pemilik. Bendahara cuma pegang. Suami kerja, ibu bendahara. Enggak boleh sebagai bendahara ini terus diam-diam ngasih ibunya sendiri begitu ya. Ini kan masih salah mental, masih salah etika, masih salah moral. Tidak butuh waktu untuk membetulkan moral pasangan. Nah, ini kalau nggak dibetulkan, udah sumber konflik, sumber stres, sumber penyakit. Tapi sekali lagi, nggak ada yang tidak bisa dibetulkan. Memang memang tidak mudah, tapi pelan-pelan pasti bisa. Asal kita arahnya bener aja. Saya sering bilang kesembuhan nih, dalam segala hal ke Bandung ini kita jalan kaki nyampe juga, pak Pelan-pelan, tapi arahnya bener. Nah, sekarang suami istri yang penting arahnya bener, bahkan arah ini bisa salah satu dulu. Yang penting satu, salah satu udah komitmen. Saya mau mati dalam keadaan enggak punya rahasia, enggak punya dosa, enggak punya masalah. Paling nggak dari sisi saya, saya mau hidup benar. Masa nggak nular sih? uang kita tidur bareng, makan bareng di rumah bareng gitu ya, pasti akan menularkan. Itu pasti. Kalau terbuka ribut, ya kita nggak usah terbuka dulu. Saya pun juga pernah begitu. Daripada ribut, saya diam-diam ngasih uang ibu saya. Begitu kececer hasil transfernya ketahuan, Tuh, Mbak ribut. Waduh. Mau ngomong ingat kemarin ribut trauma, tapi saya mulai berpikir, saya harus adil sih. Kenapa saya nggak ngasih uang mertua saya dulu? Dulu kan saya pikir, mertua saya, tante saya, pokoknya keluarga istri saya itu kan keluarga kaya. Orang keluarga kaya kan nggak butuh pertolongan. Tapi salah, salah, salah. Orang kaya tidak butuh pertolongan. Tapi kalau dikasih, pasti nggak nolak. Coba deh, itu ajak mertua yang kaya itu pergi jalan-jalan ke Hongkong nanti karena pasti dia mau. Akhirnya saya ajak istri mertua saya ke New Zealand, bawa ke Hongkong. Nah sambil ngasih mertua yang pergi ke luar negeri satu kali ngajak berapa? 40 juta. Nah saya berani bilang, eh saya kasih ibu 10 juta ya. ya pasti istri nggak akan marah lah, gitu kan. Jadi lama-lama saya berani terbuka ngasih ibu 10 juta setelah saya ngasih mertua 20 juta ya cengli aja fair aja gitu kan. Dan saya tidak berpikir lagi bahwa mertua saya kaya nggak butuh pertolongan. Orang kaya tidak butuh pertolongan. Tapi kalau dikasih kagak nolak percaya saya kasih mertuamu yang kaya itu kan? nggak, nggak nolak dia nanti kan gitu kan. Jadi supaya kita bisa terbuka ngasih ibu 10 juta ya kasih aja mertua 20 juta atau minimal samalah kan gitu. Jadi kita diberi hikmat dan kita tidak pernah jadi miskin dengan ngasih mertua 20 juta kita tambah kaya lagi. Jadi kadang-kadang kita memang kita sendiri kita pelit aja juga atau kita nggak ikhlas aja. Nah, orang lain yang dia sudah berkecukupan sekali lagi orang berkecukupan nggak butuh pertolongan tapi dia tidak menolak pemberian. ya kita nggak bukan menolong tapi kita memberi kan dia nggak butuh pertolongan iya dia nggak butuh pertolongan tapi dia mau bawa menerima pemberian <laughs> kita harus ikhlas juga ya kita nolong orang miskin lebih iskan. ikhlas ya nolong orang kaya ikhlas nggak <laughs> Kenapa nggak ikhlas gitu? Jadi udahlah belajar untuk ikhlas juga yang namanya bukan nolong orang kaya, memberi gitu ya. Oke terus lagi. Kalau pasangan cenderung pendiam, jarang mau cerita. Kalau pergi berdua kebanyakan hanya diem saja. Kalau saya cerita malah dibilang cerewet. Ya sudah orang diem itu dari son gini. Dari pacaran diem nggak? Dari kecil diem nggak? Kalau diem berarti melankolik atau plakmatik. Ya. Kalau dulu banyak cerita, sekarang pendiam itu adalah luka batin. Makanya, kalau disimak di modul luka batin atau di modul self image therapy, itu saya jelaskan. Waktu kita membahas temperamen dasar, kalau ada orang dari dulu diem, waktu pacaran diem, sekarang diam ya memang dia itu begitu. Tapi dulu banyak ngomong, sekarang diam, berarti ada luka batin. Nah, anggap aja sekarang orangnya memang pendiam, ya sudah, namanya pendiam ya, ibu jangan banyak bicara setengah banyak gitu, karena kalau ibu nggak bicara, ibu mati juga kan. Orang yang banyak bicara nggak bicara kayak orang belum sarapan, ya. Atau ibu kayak saya jadi istri saya kan juga cenderung pendiam. Nah, kan saya harus ngomong. Kalau nggak ngomong saya stres. Udah ngesu aja. <laughs> Pak Jono baik apa sih ngesu gratis? Bukan baik sedang terapi. udah ibu kayak saya aja ya kan saya jadi ketua lingkungan loh saya jadi ketua ketua bukan RB tapi lingkungan K3 udah ibu-ibu tak ajak tak ajak belajar bikin jus bro tak ajak nanam anggrek tak ajak bikin ekoenzim lama-lama sekarang ibu-ibu udah pada pintar lingkungan saya udah nggak urus lagi ganti ini ngurus pola, pola hidup sehat lu ngurusin ekoenzim sebelumnya ngurusin lingkungan tapi selalu ada yang saya urusin yang membuat saya bisa menyalurkan ya kebutuhan saya untuk ngoceh seperti sekarang ini depan Zoom begini. Jadi supaya Bapak Ibu-ibu yang banyak ngomong ini nggak nggak nyerewetin suami, Ibu ngoceh aja di tempat yang lain gitu ya. Apalagi yang memang itu mereka butuh ya pergi ke Pantau aswan dongeng di sana nanti sama suami tinggal sedikit-sedikit. Kalau ingat di modul pernikahan ini modul 5 ya. Modul 1 2 3 itu kan saya jelasin wanita butuh bicara 5000 kata. udah Ibu Doa dulu nyanyi dulu ngobrol di mana dulu yang lain kalau ibu belum ngomong 5000 kata itu udah kayak orang laki-laki belum makan laki-laki itu -laki kuat perutnya wanita kuat mulutnya ini modul 1 kalau mau masuk ke belakang lagi bukan enggak usah belum lama kok tak pos di WA grup nah, malam ini modul 4 gitu ya harusnya modul 5 itu benernya ya Nah modul satunya itu laki-laki kuat perut wanita mulut suami pulang belum makan ketemu istri belum ngomong itu neraka itu itu malah petaka maka ibu harus ngomong dulu sebelum ketemu suami ya supaya kebutuhan untuk bicaranya sudah ketekan minimal sudah dapat 5000 kata dulu Pajarat saya menghindari ribut nggak apa-apa kan istri ngalah terus karena istri sudah mengerti dan menerima secara psikologi dan legowo karena suami seperti anak kecil Toksik, marah-marah jadi istri ngalah aja dan legowo oke selama legowo enggak apa-apa ya jangan ya sudah ngalah ngalah ngalah ngalah kabar saya bahagia <tuh> itu itu tak tahu sakit tuh macam-macam muncul gitu ya legowo enggak apa-apa ya -apa. kan saya pernah ajarkan tuh kalau suami marah-marah kayak setan gimana oke okay, saya kasih ilustrasi ya kan saya pernah kasih ilustrasi atau di modul yang kapan yang yang mana Lalu lupa Ibu kalau pergi ke jalan di ledek orang, rambuan jelek loh rambut kayak buak mi, bu, kayak setan, hidung kayak buak, kayak kayak kayak kayak apa namanya bangkong loh kayak bisa aja ada lagi yang yang sampai nyebutnya tuh bagong loh gitu. Wih, di bagong tuh kalau Mahabharata itu semar petrok Gareng bagong itu pemayangan ya. Tapi di suku tertentu itu artinya kayak babi lo, buruk kasar banget itu. Bayangin aja ibu dimaki-maki orang begitu di pinggir jalan sama orang gila. Ada orang gila bagong lu, monyet lu gitu, ya muka badak lu, muka kayak pacur lu begitu. Itu yang maki-maki orang di pinggir jalan, orang gila yang setengah telanjang gitu. Ibu kecewa nggak? Sakit hati nggak? Dimaki-maki sama orang gila, dihina sama orang gila, jelek, rempeng, gendut kayak balon. <laughs> ibu, ibu sakit hati nggak? Enggak lah kenapa kan yang kemaki-maki orang gila gitu jadi sabar waktu suami maki-maki itu dalam hati aja ya orang gila gitu <laughs> eh betul ya ibu nih maki orang gila nggak sakit nanti ya, ya iya bang aja anggap aja orang gila gitu ya jadi itu membantu untuk legowo gitu ya dalam hati terima gitu ya lalu orang gilanya nggakjak berantem nih Wuh. ibu ketemu di pinggir jalan orang gila nggakjak berantem berantem Ya enggak lah ibu mati lah ya sama juga kalau suami ngajak berantem makanya nggak dilayani nanti ibu mati juga Ditempel, ditendang dijejekin dirinjek injek gitu ya jadi dah anggap aja orang gila gitu waktu nganggap orang gila itu mungkin masih kurang legowo masih kurang ikhlas belajar mengenai perbedaan temperamen dasar oh dia kolerik ya kayak gitu kolerik oh kolerik itu galak kasar nggak berperasaan tapi kalau kolerik bahagia ternyata disiplin tegas tanggung jawab Oh, kalau gitu yang penting gue bikin dia aja bahagia. Tergantung suami ini bahagianya apa? Makan, kasih makan, seks, kasih seks. Karena ibu ngasih seks itu ya udah konsepnya udah ini pelayanan aja jadi pengabdian aja udah gitu. Legowo banget tuh. Itu nanti tiba-tiba setannya berubah Karena orang itu bisa marah, galak, toksik itu karena sebenarnya temperamen dasarnya kolerik yang sedang tidak bahagia. Ini enggak pakai pertobatan, enggak pakai roh, enggak pakai roh kudus ya. Bahagia aja secara psikologis. Positifnya muncul loh, apalagi kalau udah bicara sampai agama, soul healing, ketemu Tuhan, pertobatan, waduh, rupanya bisa dahsyat banget. Kalau saya bicara yang paling minimalis deh, nah, nggak ngarep deh dia bertobat nggak ngarep deh dia lahir baru, nggak ngarep deh ketemu Tuhan, ngarep nggak dia bahagia, mau nggak bahagia bahagiain dia, kan karena kita kita sudah terlanjur sakit tadi juga ya, enakan dia kalau nggak sampai bahagiain, nah ini dia nggak boleh, maka maka wanita yang punya suami galak itu akan jadi wanita mulia. Laki-laki yang punya istri jahat itu jadi laki-laki mulia. Kenapa? Sudah jahat tapi kita mau bahagia dia. Ibu ikhlas bahagia India. Dia tuh senengnya makan nasi goreng pete. dah kalau minum pete baunya ya sudah pokoknya malam ini ibu pakai masker aja, kasih dia pete biar dia bahagia. Nanti kan marahnya berkurang. Oh, ternyata kalau dia seks tuh marahnya berkurang. Kasih seks lagi. Nah, kalau ibu bisa bikin dia bahagia, nanti malah ibu yang kaget-kaget. Kok berubah ya? Kan itu pelajaran saya dalam modul personality. Itu kan pelajaran saya dalam modul self image terapi. Kalau ibu, bapak ibu, teman-teman mengikuti modul dengan urut ya, dari modul satu, nafas terus sampai nanti ada ada ada, ada modul self image terapi. Nah, yang kelas berbayarnya Bu Sekarang saya lagi mengajar image terapinya ini dipecah lagi dari cuma sebelum dua modul menjadi 4 atau 5 modul, 5 seri supaya lebih pelan-pelan nah Itu nanti kita akan lebih. Legowonya betul-betul legowo. nah Kalau ini yang bertanya, betul-betul ikhlas, betul-betul legowo, Anda nggak akan sakit hati. Hormonnya tetap imbang. Orang yang hatinya tenang, hatinya tenang, dunia bergelora, tetap tenang. Saya rugi bangkrut 240 miliar, sempat bergejolak, gulanya kambuh habis itu tenang lagi. Begitu ikhlas, ikhlasnya, seikhlas, ikhlasnya. Ketawanya lepas, senyumnya murni, matanya binar-binar, tidurnya pulas, udah gula normal lagi. Kadang-kadang saya olah nafas nggak sehari dua kali, kadang cuma sehari sekali. Ya, dulu memang lagi pas niat banget itu, ya, tinggi gua jam sekali. Tapi belakangan lagi, mulai malah bukan kendor ya. Tenung-tenungin lagi, yang penting kan bukan nafas ya. Nafas nggak salah diolah, hati diolah aja nafas ngikutin kok. Dan autonomic nervous system kan saraf otonom kita nggak usah atur hati kita akan tenang jantung kita udah teratur sendirinya jadi sebenarnya olah, olah rasa jauh lebih hebat daripada olah nafas karena begitu rasanya diolah nafas mengikuti nafas akan mengikuti batinnya diolah nafasnya mengikuti kecuali batinnya lagi kacau maka butuh olah nafas untuk menyeimbangkan denyut jantungnya maka kalau dikombinasi ya hebat lagi sambil olah nafas, olah, olah batin. Oke berikutnya lagi sama dengan pujian didapatkan dari sumber tempat lain yang positif seperti membantu orang karena suami pelit pujian ya boleh itu termasuk ya. Jadi kita mendapatkan kebahagiaan dari sumber yang lain. Suami mungkin bukan polit pujian, laki-laki itu otak kiri, dan kebanyakan laki-laki kalau dites, ya assessment, bahasa cintanya memberi. Bahasa cinta ada lima. Memberi, kebersamaan berkualitas, kata-kata pujian, keintiman biologis, dan pengabdian. nah Banyak laki-laki itu pengabdian dan pemberian. Jadi dia merasa juga dicintai kalau dia diberi. Diberi seks, diberi uang, diberi penghormatan, karena laki-laki bahasa cintanya memberi maka dia sama dia merasa mencintai istrinya karena dia sudah beri uang, dia beri rumah, dia beri gaji, dia beri fasilitas, dia merasa berpikir sudah mencintai anak karena dia berikan pendidikan terbaik, dia berikan wifi tercepat, dia berikan komputer tercanggih dan dia berikan. Tapi masalahnya anaknya bahasa cintanya kata-kata pujian -kata dan kebersamaan berkualitas. Dan suaminya nggak pernah muji nggak pernah bersama-sama. Makasih anak, lihat temennya yang bapaknya nggak kaya, mancing bareng, olahraga bareng, sepeda bareng. Eh, kamu bersyukur ya, untung banget kamu papahmu sayang banget sama aku, kamu papaku sih nggak sayang aku. Bapaknya merasa mencintai anaknya nggak merasa dicintai. Dia curhat sama temennya yang bapaknya sering mancing bareng, karena temennya itu bahasa cintanya kebersamaan yang berkualitas. Sama-sama kalau ibu bahasa cintanya kebersamaan yang berkualitas dan kata-kata pujian. -kata Suami nggak pernah muji. Suami nggak pernah bersama-sama. Hati-hati kalau ibu curhatin sama sopir. Suamiku nggak pernah bersama-sama, nggak pernah nganter aku. Ya sudah, bu. Kemana ibu pergi, WA saya, libur pun. Kalau mau nganter, saya pas lagi libur, ya tak antar juga. Kalau aku nggak ada kerjaan, aku udah pada nganggur, siap. gitu ya. Lama-lama ibunya konserat sama sopirnya yang selalu bersama-sama dengan dia. Nah, itu bisa berbahaya maka seorang wanita atau istri yang tidak pernah dipuji sama suaminya boleh tuh ya kayak misalnya mendapatkan pujian yang sumber lain boleh ya walaupun sebenarnya tidak murni ya tapi lumayan dengan ngajar sekolah minggu aduh Bu guru pintar banget eh Bu guru datang kita dibutuhkan kehadiran kita dibutuhkan kita bahagia Bu guru pintar sekali dongengnya kita dipuji kita bahagia walaupun itu tidak ideal idealnya itu saya mengalami kasih Tuhan sekarang saya mau melayani, saya mengajar sekolah minggu, mau dipuji nggak dipuji, diterima nggak diterima, saya melayani terus, tapi itu level yang lebih tinggi lagi, ya ketika orang memang hidup ini mendapatkannya dari Tuhan lalu menyalurkannya ke sesama, melayani misalnya sekolah minggu panti asuhan untuk mendapat pujian bagus, tapi ada celahnya nanti kalau misalnya anaknya muji tapi pengurus panti aswanya negor gitu ya. Mungkin baju kita nggak berkenan atau apa. Kita disinggung, dimarahi, kita tersinggung. Euh, ya sudah, nggak usah melayani lagi gitu ya karena kita mencari pujian. Begitu kita nggak dapat, kita kecewa. Tapi itu masih masih bagus, masih mending daripada mendapatkannya dari sopir, dari bos di kantor. Kayaknya banyak ibu-ibu pun bisa selingkuh dengan sopirnya yang tidak kaya dan tidak ganteng tapi memujinya tapi mau mencari ujian dari pihak lain itu semin termasuk salah satu tips untuk kita bahagia kalau memang pasangan kita nggak memberikannya ya paling bagus kalau suaminya ikut camp ikut seminar sampai dia ngerti masuk modul bahasa cinta dan dia tahu namanya mencintai itu harusnya dengan bahasa cinta yang dicintai bukan dengan bahasanya Jangan sampai anak merasa enggak dicintai, para kita merasa dicintai. Sampai juga ibu jangan salah bahasa cinta dengan suami. Ibu merasa mencintai, ya, tapi istri, suami, enggak merasa dicintai. Nah, ini kan repot ya. Ada komunikasi yang putus. Namanya komunikasi asumsi. Komunikasi yang tidak diungkapkan. Hanya berharap dia tahu bahwa aku mencintai dia, dan suami pengen berharap istrinya cinta, istrinya merasa mencintai, tapi suami dibalik dari sisi suami. Suami merasa ibu nggak cinta dia. Kenapa? Karena bahasa cintanya yang berbeda. Ya, nanti next time kita bahas bahasa cinta. Ini kita belum pernah di modul di kelompok ini ya. Kalau anda masuk ke YouTube pun, ya ketik Jarot bahasa cinta ya pasti ada. Tapi di kelompok lain, dalam arti kelompok agama ya, yang saya menyampaikannya secara Kristen. Sekarang kan saya akan mulai dengan menyampaikannya tanpa ayat, berlaku umum, hanya diambil esensinya. Dan memang saya pelajaran bahasa cinta juga, nggak pakai ayat pun, ya. memang itu kan pelajaran psikologi. nah kalau ditambah ayat, tapi yang Kristen lebih rasanya, lebih lebih greget Pak Jarod. Ya iyalah, kayak ada ayatnya. Tapi kan sebenarnya yang penting kan nilainya, esensinya. Pak saudara saya, pacaran tujuh tahun setelah menikah, sering dipukul suami. Jadi artinya suaminya pakai topeng. Kadang bukan pakai topeng. Misalnya dia orang kolerik. Kalau dia bahagia, dia tegas, dia komitmen, dia nggak bahagia, sadisnya muncul. Jadi bukan topeng sih. Banyak orang pacaran tuh nggak pakai topeng semuanya. Konsep yang mengatakan, orang pacaran tuh pakai topeng. Nggak, nggak pakai topeng. Coba masuk modul 7, modul 8. Mengenai profonialitas sama tempat mendasan dasar. Jadi, selama pacaran dia bahagia, maka sisi positif yang muncul. Begitu nggak bahagia, negatifnya yang muncul. Negatif itu ada dari dulu, sekarang pun ada juga. Jadi manusia sih bukan pakai topeng, nggak. Karena waktu pacaran merasakan cinta. Jadi lagi bahagia, positifnya yang muncul. Dia dia sedang tidak berpura-pura. Kalau pakai topeng hebat banget, bisa pakai topeng bertahun-tahun dan tidak terdeteksi. Karena selama itu dia bahagia. Manusia itu punya dua sisi. Kalau sanguin positifnya ini, negatifnya ini. Melankolik, positif ini, negatifnya ini. Pragmatik, positif ini, negatifnya ini. ya Coba simak modul self image terapi atau self healing terapi yang itu modul 7 dan 8. Kalau enggak ya, ketika aja self image jarot. Ya, nanti ada modul 7 modul 8 itu dijelaskan dengan bagan dengan diagramnya kalau itu apa ya. Nah, dan ketika atau modul 10 yang baru aja di post ya, tapi itu enggak bukan bukan tema dasar itu pakai MBTI personality. Jadi sebenarnya bukan bukan konsep atau bahwa orang pacar itu pakai topeng. Enggak enggak, enggak, enggak. Sudah ada. Cuma orang itu kalau bahagia yang muncul sisi ini, kalau enggak bahagia yang muncul sisi ini. ini bukan berubah. Dari dulu pun begitu. Cuma yang muncul yang berbeda. Maka sebenarnya menikah itu bagaimana bikin pasangan bahagia. Itu konsep dasarnya. Bahagia kan pasanganmu. Selama Anda bisa membahagiakan pasangan, maka pasangan Anda yang muncul adalah sisi positif itu bicara tanpa perubahan, tanpa pertobatan. Jadi manusia begitu dia bahagia, positifnya muncul. Nah kalau udah masuk ke soul healing and miracle, di mana orang tuh bertobat, menerima Tuhan, itu baru bicara perubahan itu mungkin benar-benar sisi-sisi negatifnya tuh hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, satu persatu hilang. Namanya buah roh atau buah pertobatan, itu betul-betul negatifnya buang akan positifnya makin banyak. Positif yang tidak ada pun akan muncul. Misalnya orang sanguin, positifnya apa? ceria, antusias. Orang sanguin gak usah bertobat, ATIs pun pasti ceria, antusias, tapi dia nggak disiplin. Nah, disiplin itu bisa dibentuk, dilatih dengan kesadaran sehingga orang yang sanguin orang sanguin ceria, lucu, antusias memang begitu terparameter dasarnya. Setelah kenapa kita harus belajar? termasuk apalagi lo parenting ya parenting zaman dulu nggak perlu mengerti anak saya itu sanguin pragmatik melankolik tapi zaman sekarang ini anak untuk parenting kita harus customize dunia makin berubah tantangan berubah kalau anak nggak hebat pada bidangnya masing-masing akan nggak bisa bersaing secara global akhirnya jadi suku budak atau bangsa budak kerja yang nggak akan maksimal, prestasi nggak akan maksimal, belum lagi frustasi dengan dirinya, frustasi dengan dirinya, akhirnya salah identifikasi diri, salah identifikasi diri, jadi homo, jadi lesbi, aduh, penyakit, masalah akan tambah banyak di dunia ini. Tetapi kalau kita bijaksana karena belajar, maka menurut saya masalah itu kan hilang semuanya. Lalu dunia ini mulai masuk ke depan, Anak-anak yang rusak, homo, lesbi, nggak punya moral, nggak punya etika. Siapa pemimpinnya? Siapa yang kaya? Siapa yang sukses? Yang punya moral, punya etika. Maka yang benar makin benar. Yang benar ini jadi kepala, bukan ekor, makin diberkati. apa sebenarnya, sekali lagi, ya bukan pelajaran pola nafas. Anda ikut saya itu, Anda belajar pola hidup sehat dan semuanya nanti akan kita ajarkan pelan-pelan, ini aja bukan pelan-pelan. Banyak orang udah kecepatan, Pak. Banyak banget modulnya, Pak. Baru belajar info. ada marriage healing, ya. Punya waktu di disimak, enggak punya waktu ya sedapatnya dapatnya aja. Tapi kalau mau ikutin terus ya, nanti semuanya akan tersambung, nyambung jadi satu. Karena begitu sekarang bahas relasi aja sebenarnya, maka ini kan sebenarnya kan modul pernikahan ini kan sudah modul lanjutan, ya. Jangan lupa deh modul 14 atau 15. Jadi yang pasti setelah personality modul, 10, maka di sini bicara pernikahan itu akan narik lagi pengertian mengenai temperamen dasar, pengertian mengenai personality akan ketarik. Tapi, kalau lompat pun nggak apa-apa, sekarang ikut segini. Wah, jadi begitu. juga gara-gara ikut sekarang, jadi, ih kalau gitu tak simak deh modulnya yang self image terapi gitu ya. Jadi, ya, lompat-lompat sedikit ya, nggak masalah. Ya. Oke, terakhir. Nanti ada sum untuk lansia yang emptiness jatuh dengan anak atau hubungan dengan menantu. Semuanya ada ya, Anda ikutin aja terus ya. Modul relasi sampai mertua, sampai menantu, sampai didik anak, nangani anak autis, nangani, nangani anak kebutuhan khusus. Semuanya ada ya, cuma pelan-pelan saja ya. istilah istri hormat pada suami pada kenyataan sehari-hari, ya hormat itu ya hormat. Tunduk beda sama hormat. Misalnya suami ngajak, Mah, kamu layani ya bos itu. Jadi ada suami yang suruh istrinya ini melayani laki-laki lain. Atau suami, yuk Pak, Mah, kita berjudi. Ajakan yang berupa dosa, ibu tidak usah taat tapi tetap harus hormat. Apa itu hormat? Maaf ya Pak ya. Kamu suruh saya ngepel BC, saya ngepel BC. Kamu suruh saya masak, saya masak. Tapi kalau melayani laki-laki lain, saya nggak bisa. Itu namanya hormat. Tidak hormat. Laki-laki bejat masuk istri suruh lain orang lain, kamu tuh nggak punya otak. Nah, itu namanya tidak hormat. Jadi, istri itu tetap harus hormat sama suami. Karena kalau istri hormat sama suami, maka suami yang tidak dalam Tuhan pun, dia akan bertobat ketika melihat bagaimana istrinya soleh, sederhana, tunduk, dan hormat. Nah, dalam hal tunduk, itu tidak harus ketika suaminya tidak dalam Tuhan. Dalam hati ajakan yang berupa salah, berupa dosa, istri tidak harus tunduk. Sama juga anak. Anak tidak harus tunduk pada orang tuanya ketika orang tuanya benar, tidak, tidak benar. Tapi anak harus hormat kepada orang tuanya, apapun agama orang tuanya, bahkan apapun perintahnya. Tapi kalau menolak, menolak dengan hormat. Jadi, ada perbedaan antara hormat dan tunduk. Ya, ini kalau nanti akan ada modul hormat, tunduk, posisi suami, kepala, istri, penolong. Ini kalau Anda ikutin terus juga akan ada. Bahkan sudah ada. Kalau Anda yang Kristen, Anda tinggal masuk aja istri tunduk suami, istri taat suami, suami imam keluarga. Lebih seribu file pernikahan sudah saya upload, bukan belum ya. Sudah di-upload di channel yang lain, namanya channel keluarga bahagia. Tapi channel manapun, kalau Anda ketik, YouTube kan muncul. Suami selingkuh jarot, istri selingkuh jarot, suami ketiak mertua jarot, pasti muncul. ya Jadi sudah saya upload banyak sekali, Anda bisa masuk ke YouTube. Ya, dan Anda tinggal ketik aja, tak kasih contoh sebagai terakhir penutup sebelum kita selesai. Kita udah lewat 13 menit. Kalau ada satu video cuma satu setengah jam. Ini saya ada di YouTube ya, saya ketik misalnya "suami kasar jarot". Udah, ini saya nyoba aja muncul nggak? Ini ada ketidakpuasan pernikahan, marriage healing, suami toxic, jarot muncul. Ya, menghadapi pasangan depresi jarot ada lagi ini juga ada juga Pak Ustad ya keunikan suami istri suami kasar ini sesi 4 soal seks yang benar dan sehat jadi Anda ketik masuk YouTube ketik aja anak tantrum jarot coba apa yang muncul kalau Anda ketik begitu menghadapi anak manipulatif jarot muncul didi anak dengan hati jarot muncul tips parenting yang dari saya ya muncul anda cari mertua jahat, mertua jahat, jarot, tambah wija malah lebih nama lagi, munculnya. Muncul. Mertua menantu ipar jarot, mertua menantu ipar jarot, mertua jarot, suami, anak, mama, mertua jarot. Muncul banyak sekali episode. Jadi Anda mau tema apa saja, kalau pernikahan, pola nafas juga ada ratusan, tapi keluarga ribuan. Anda mau cari anak kehidupan khusus jarot pasti muncul. Anak hiperaktif jarot muncul. Anak remaja manja jarot pasti muncul. Remaja memberontak jarot pasti muncul. Suami bohong jarot pasti muncul. Istri tertutup pasti muncul ya. Anda kalau ada pertanyaan dan kayaknya tuh kapan lagi nih ada seminar lanjutannya nih mengenai ini mengenai itu enggak usah nunggu kalau Anda mau cari di YouTube aja ada ya. Kalau mau lebih cepat juga yang yang parenting terutama yang di launching program ya. Itu saya dengan Bu Herianti Satyadi, dengan Ibu Krisna Dewi Ibu Herianti itu psikolog yang menangani tiga anak saya, waktu tiga anak saya bermasalah. Tapi gara-gara tiga anak saya bermasalah, dan di tangan Ibu Herianti saya di konsen pendidikan, saya buka hipolikir, saya ngambil magister pendidikan, saya belajar pedagogik, akhirnya berlanjut saya nulis buku keluarga sampai 66 buku. Saya belum nulis buku satu pun tentang kesehatan atau olah nafas, tapi keluarga saya sudah nulis 66 buku. Tapi ada Bu Herianti, itu dosen, sehingga ilmunya lebih dalam, walaupun mungkin menyampaikannya lebih tenang daripada saya, tapi ilmunya dalam sekali. Nah, saya Bu Heryanti, dan Bu Krisnadewi, kami bertiga itu bulan Mei. sebentar lagi ya itu sudah mulai ya. Kalau nanti yang daftar lebih banyak ya kita bisa majuin mal April untuk yang modul parenting itu rencana 21. Saya ralat sekarang tujuh modul dari Ibu Haryanti, tujuh modul Bu Krisna dan dari saya nanti sembilan modul. Jadi menjadi 23 modul ya. Itu seminggu tiga kali ya. Sehingga selesainya akan delapan bulan. Jadi dua bulan ya program untuk dua bulan. Konseling dengan Ibu Haryanti itu 60 menit 1,2 juta. Karena beliau PhD. Jadi banyak orang yang kata kalau ngeloring kok mahal banget ya. Nah, Anda konseling sama dokter ya mahal. 1,2 juta per 60 menit. 60 menit ya 60 menit, nggak bisa WA WA pribadi. Ya, boleh mungkin sekali-sekali, tapi kalau mati itulah harga beliau. Nah, sekarang Anda dari beliau aja dapat 7 kali. Dan 7 kali itu nanti kan 60 menit penyampaian, 60 menit tanya jawab dan dibatasi hanya sedikit. Maksimal 50, tapi 20 kita jalankan. Ada lagi yang Pak, saya mau sama Bapak saya aja. <laughs> Jujur ya, saya sebenarnya Tarif saya untuk konseling pribadi itu dua kali lipatnya Bu Herianti, Bu, Bu Krisna Dewi. Ini bicara soal tarif ya, itu murah dia separuhnya kira-kira dengan Ibu Herianti. Jadi kalau Anda mau yang agak murahan, lebih murah menyebutkan murahan ya, itu Bu Krisna Dewi dia lebih murah. Yang boleh dikatakan sebenarnya sama dengan para konselor yang lain. Konselor profesional ya, bukan konselor profesional. Anda cerita nggak lama lagi orang lain tahu masalahnya karena dia katakanlah dengan seorang pendeta anda cerita, lalu pak pendeta atau bu pendeta ini ketemu kedua syafaat. yuk kita doakan ya, dia lagi punya masalah ini, gitu. Jadi dia tidak gosip sih, dia mengajak orang lain berdoa, tapi suruh berdoa dia membagikan pokok doa. Nah pokok doa itu menyebar, jadi sebenarnya ketika ketemu pendoa yang lain, jadi tidak bergosip sih, nggak punya maksud gosip, tapi dia nggak sadar ketika sedang menceritakan pokok doa itu sedang bergosip cuma ya karena hatinya baik, jadi nggak merasa bergosip akhirnya masalahnya diketahui seluruh gereja malulah suami ke gereja itu nggak mau gereja lagi jadi banyak orang bingung kenapa suaminya nggak mau ke gereja lah kamu cerita kemana-mana saya nggak cerita kemana-mana cuma sama ibu pendeta ya ibu pendetanya cerita sama pendeta syafaat. itulah kenapa saya tidak menyarankan kalau mau cerita itu ya kepada konselor ya memang bayar ya memang bayar mau yang gratis ikut saya aja kan bagi saya ini kan sekarang dulu saya nggak nyediain yang gratis begini maunya konseling bayar gitu kan sekarang saya sediakan pada jam-jam tertentu tapi ya saya belum tetap, tetap tidak menerima orang tanya lewat Japri ada yang tak jawab ikut zoom gitu ya tapi kalau yang keseringan, kadang nggak tak jawab ikut zoom itu ya nah, blok aja nomornya udah nggak bisa saya lagi kayaknya lebih 400 orang yang sudah saya blok deh kalau sekarang ikut zoom ya saya mau maaf aja tapi yang Japri berkali-kali emang saya blok nah itu karena ya menurut saya sudah mengganggu ya secara pekerjaan jadi saya mau membantu, tapi juga saya tidak. Saya tidak maha hadir, ya, yang bisa dihubungi terus-menerus. Jadi, memang saya sediakan waktu untuk Zoom dan tanya jawab, tapi tidak untuk lebih daripada itu, yaitu untuk hal itu memang baru bisa seperti ini. Ya, oke, selamat malam, sampai jumpa lagi dalam program selanjutnya.